vitamin-vitamin bahagia nih dari idola kesayangan kita keromantisan idola kesayangan walaupun persahabatan ini vitamin lama membuat kita semakin bahagia pastinya tuh Rindu persahabat di siang hari ini ya Sebelum nunggu vitamin baru Kita tentunya disuguhkan vitamin bahagia Versi lama dulu persahabat ya Mudah-mudahan Ini mengobati rasa rindu kalian Kepada Leslar hari ini Masya Allah banget ya Keromantisan, kekiutan Yang selalu diperlihatkan Oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini momen suapan Papa Bilar Kepada Bunda Lesti Wow ini sih cute banget, persahabat ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabado Teng Anus Leslar Banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan. Ya, ini dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan, "Bikin senyum-senyum sendiri, aduh, masya Allah banget ya. Bikin senyum-senyum sendiri," kata ini. Leslar memang luar biasa banget ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat juga, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan vitamin bahagia dari idola kita Bunda Lesti dan Bapak Bilar dan tentu kita masih menunggu vitamin baru berikutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini bersahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya bagaimana tanggapan kalian selanjutnya berkomentar, Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh